Halo Sobat Elite Community, kembali lagi dengan saya dari Esa Sontosa Abadi Indonesia. Setelah dari video sebelumnya, kami mengirim alat yaitu SparkPike Handheld untuk dikalibrasi kembali ke negara asalnya. Dan kali ini saya akan melakukan unboxing pada paket tersebut setelah paketnya kembali ke Indonesia. Saya ambil dulu paketnya. Ini dia paketnya Nah, isi paket ini adalah sparklight -like handheld yang telah kami kirimkan untuk dikalibrasi Jika dilihat pada kotak, ini menggunakan jasa pengiriman FedEx Sama seperti pengiriman yang sebelumnya, kami menggunakan jasa pengiriman FedEx juga Nah, sekarang ayo kita unboxing kotaknya, Sobat <tuh> Nah ini dia bagian dalam kotaknya Oke ayo kita lihat ini apa Oke, ini hasil tes dari proses kalibrasi pada alat Sparklight handheld. Kemudian juga ada sertifikat kalibrasi dari perusahaan Sparklight-nya juga. Yang menandakan bahwa alat ini telah kami kalibrasi. Oke, pada tanggal 23 September 2020. Kemudian ini ada bukti pengiriman melalui TNT Express. Oke, ini dia. Oke, sekarang kita angkat alatnya. Nah, dia dibungkus dengan bubble wrap. ya ini dia sobat elite community alatnya atau sparklight -like handheldnya jadi kita perlu melakukan tes dulu pada sparklight -like handheld ini untuk melihat apakah alat ini sudah bisa digunakan dengan baik setelah dikalibrasi atau tidak nah berhubung alat ini kemarin kami kirimkan tidak disertai dengan baterainya maka sekarang kita pasang dulu baterai dari sparklight -like handheld ini kemudian bisa kita gunakan nantinya Oke okay. Kita pasang dulu Oke okay. Oke okay. Oke, okay, ayo kita sekarang coba nyalakan dari sini. On. Uh, pada layar dikatakan kita harus registrasi terlebih dahulu melalui sparklight.com mengunjungi websitenya. Nah, kita sudah mendapatkan kode untuk registrasinya melalui email, ya. Oke, okay, statusnya calibration valid. Oke, okay, sobat. Elite Community statusnya sudah valid, ya. Jadi, ini sekarang alatnya kita gunakan dulu pada kaca Igu untuk mengetes apakah kalibrasinya sudah valid atau belum. oke okay, hasilnya 62,4% gas argonya ya jadi seperti yang sobat elite community lihat alat ini sudah bisa digunakan dengan baik dan hasilnya semakin akurat setelah dikalibrasi Oke okay, sobat elite community seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya linknya ada di kolom deskripsi bahwa alat ini atau sparklight handheld mampu mengukur presentasi kadar gas argon yang terdapat pada kaca double glass atau kaca IGU jadi alat ini sangat berperan dalam quality control terhadap kaca double glass karena tanpa alat ini tidak bisa diketahui secara kasat mata apakah kaca IGU atau double glass sudah memenuhi standar berupa ada atau tidaknya gas argon di dalam kaca tersebut karena sobat LI community perlu ketahui bahwa gas argon memegang peranan penting dalam kinerja sebuah double glass. dengan adanya gas argon kaca Double glass atau kaca IGU tidak akan berhubung di dalamnya, dan juga akan mengurangi tingkat suara yang bising dari luar ruangan ke dalam ruangan. Jadi sobat elite community sudah tahu bukan seberapa penting gas argon dalam menentukan standar dari sebuah kaca double glass. Ya Sobat L-Community, itu tadi video unboxing kita, unboxing paket dari negara Finlandia yang berisi sparklight -like handheld yang telah dikalibrasi. Jadi untuk teman-teman yang ada di wilayah sekitaran Medan, baik pemilik rumah maupun pemilik proyek bangunan yang ingin mengecek apakah Kaca IGU atau double glass yang telah terpasang di rumah Anda sudah memenuhi standar atau belum? Boleh hubungin kami nih, boleh kontak kami, kontaknya ada di link deskripsi. E, maka kami nanti akan datang ke lokasi untuk mengecek kaca IGU yang terpasang di rumah Anda. Tentunya tidak akan dikenakan biaya. Oke deh sobat Elite Community, sampai disini dulu video kita. Jika suka dengan video ini dan merasa bermanfaat dengan informasi yang kami sampaikan, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami untuk membantu kami memberikan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa!